Kalau sholat aja kamu tinggalin, lalu apa gunanya kamu hidup? Bukankah percuma hidup seribu tahun kalau nggak sholat? Sholat nggak lama kok, cuman sampai meninggal aja. Kalau besok meninggal, sholatnya selesai. Kalau kamu tidak sholat, musibahmu lebih besar daripada iblis. Karena iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan kamu menolak sujud kepada Allah. Sholatlah, karena yang pertama ditanya oleh Allah adalah sholatmu Bukan hartamu, bukan popularitasmu, ataupun jabatanmu Rumah tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa sholat Sholat aja susah, gimana mau bahagia Kamu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kamu Sekarang ambil air wudhu, terus menghadap sama Allah Allah rindu sama kamu Kamu yang dulunya rajin beribadah sekarang sibuk mengejar dunia